serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya kabar bahagia dari idola kesayangan kita Ke kabar pertama, ini kita mendapatkan info dari l2w.id persahabat ya. L2W itu Open Donasi Pulsa Persiapan JTMA 2022 atau Juke Stop Music World 2022 yang akan dimulai tanggal 12 Juli. Persahabat ya, segera DM langsung L2W untuk informasi dan jangan lupa download aplikasi Juke. Yuk sama-sama streaming persahabat ya. Untuk lagu-lagu bunda Lesti Kejora di Jux mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung karya-karya terbaik, Lesti Kejora. Disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh L2W. Selamat malam, Lestlar Lovers. Sudah siap ya streaming dan support idola kita. Lesti Kejora on Jux Gas kan, gak pake lama guys. Persiapan menuju JTMA 2022. Yang pertama kalian harus download aplikasi Jux dari sekarang Berikutnya yang kedua Perbanyak akun Jux ya Yang ketiga timbun koin Jux dari sekarang Yang keempat Ikut donasi koin Jux bareng L2W Segera DM untuk informasi donasinya tuh persahabat. Yuk sama-sama kita langsung download aplikasi Jux Yang belum ada aplikasi Juxnya Dari sekarang juga Jangan tentunya pakai lama lagi Langsung saja kita dukung dan streaming lagu-lagu bundel Lesti Kejora di aplikasi Jux Semoga kekompakan kita semakin solid untuk mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar Kemudian persahabat berikutnya kita mendapatkan info dari Kang Arman ya Di laman akun Instagram Kang Arman Empat jam yang lalu ini memposting sebuah video podcast bareng Papa Bilar Ekspresi Papa Bilar ini membuat kita semakin penasaran ya persahabat Akankah ada kabar baik dan kejutan yang akan disuguhkan? Kita lihat nih persahabat di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Kang Arman. Nah, gimana nggak penasaran coba? Besok nih murang kali, kalau ekspresinya Rizky Bilar udah gini dan konon katanya belum ada yang ngulik cerita dia, zaman murah kali atau masa kecilnya dia secara detail. So, tungguin besok ya di YouTube channel saya, jam 19. Jreng, wow, jangan lupa besok malam, jam 7 malam, lo akan hadir kejutan spesial yang akan disuguhkan lewat channel YouTube-nya Kang Arman. Ini spesial banget ya, Papa Bilar. Ini bercerita pada zaman dahulu kala nih Sejak kecilnya perselabat ya Secara detail yang akan dihadirkan langsung di Murangkali Yuk sama-sama kita support Gaspol, kita dukung terus yang terbaik Apapun itu buat idola kesayangan kita Berikutnya juga perselabat ya Kita mendapatkan kabar dari Kapan Lagi Dangdut Hal ini mengabarkan sosok Lesti Kejora bersama Kak Sandy Purnamasari. Ada sebuah kalimat, makin sosialita, sebelas potret Lesti dan Crazy Rich Malang yang makin lengket, bak saudara, nya bukan kaleng-kaleng. Wow, luar biasa banget ya bukan kaleng-kaleng tuh. Kita lihat juga bersahabat kalimat yang dituliskan. Lesti yang kini makin tenar bisa dibilang adalah salah satu pedangdut muda paling sukses. Masya Allah banget ya. Terlihat dari deretan prestasinya, selain itu dari sisi circle pertemanan pun, ia dikelilingi sosok-sosok selebriti papan atas, termasuk Crazy Rich Malang. Masya Allah banget ya. Bangga dengan idola kesengan kita satu ini yang selalu membuat kita semakin bahagia dan pastinya selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Insyaallah banget ya pertemanan bersama Kak Sandy mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik Selanjutnya persahabat disimbang juga diunggah Kak Nova 5 jam yang lalu memposting foto berada di Universal Wow jangan salah persahabat ya ini di Universal Jepang, bukan Singapura. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova. Universal Jepang ini salah satu tempat paling rame yang dikunjungi di Jepang, satu permainan antriannya sampai berjam-jam. Apalagi kalau pas musim liburan, perginya wow, ternyata salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi di Jepang itu Universal Japan bersahabat ya dan di postingan ini pun salvok dengan kalimatnya Papa Bilar Papa Bilar meneruskan sebuah kalimat ntar insyaallah kesana ah katanya tuh wow ini kejuta lagi nih untuk keluarga ayah ya. Mudah mudah-mudahan bisa ke Jepang bersama istri anak dan keluarga besar ya kita doakan yang terbaik kita juga lihat di sini banyak jawaban komentar yang diberikan dari Sriyanti 5376 mengatakan Amin, karena Lestikan kan impiannya juga mau liburan ke Jepang Katanya tuh, wah wow, Masya Allah Dan kita lihat juga dari akun jane kosong, anuskor 24 Disitu dikatakan, Yey ntar Lesla Lovers ikut liburan online sih sehat Lesla Family, amin, Masya Allah banget ya Doakan saja yang terbaik Semoga idola kesengan kita bisa liburan ke Jepang ya Sepertinya bakal ada kabar yang sangat membahagiakan sekali untuk warga Gorohan. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru, vitamin bahagia, dan pastinya kabar baik dari idola kesenangan kita. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar baik, dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.